Jadi ingat mati itu justru dengan cara mencintai. hidup, Karena hidup ini adalah bekal kita untuk sanggup ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bisa berbuat baik sama orang lain, yang penting tidak mengganggu orang lain. Itu juga fa'inah, mingka ala nafsik. Itu yang bagian dari sedekah kamu. Taruh saja misalnya kalau secara ilmu medis, misalnya kita ini kok dinyatakan positif covid, Secara ilmu medis, nggak boleh ketemu orang lain, terus kamu diisolasi. Kamu niatin ketika diisolasi itu tidak menularkan bahaya kepada orang. Nah, ini itu juga ibadah. Saya akan cerita versi Kiai. Kalau versi medis, anda lebih tahu. Kalau versi Kiai itu kematian itu dianggap hal yang sebetulnya ada versi Kiai. Semua orang tahu lah, pasti mati itu. Cuma inginnya mati itu kan macam-macam. Inginnya ya setelah kaya, setelah mapan terus menangi anaknya mapan cucunya mapan terus itu pun sebetulnya ada siap mati juga tapi ya tetap mati saya akan cerita yang lucu-lucu ya supaya nggak tegang ya menghadapi kematian dulu itu kroni itu ya sudah ada jadi nabi itu ya punya kroni hanya pejabat nabi itu punya kroni nabi sulaiman itu bisa terbang ya mulai dulu manfaatkan angin jadi angin tuh mulai dulu memang luar biasa dimanfaatkan orang sekarang mulai tenaga angin pakai rem angin mulai dulu angin tuh luar biasa. Nah itu teman dekatnya Nabi Sulaiman tuh ya ya agak-agak sopan tuh bilang gini itu Pak Nabi itu kalau nanti ada malaikat Israel sapa anginnya tidak bisa ngejar saya. Jadi mulai dulu tidak hanya pejabat Nabi pun ya punya teman yang agak-agak gimana. Ya. Suatu saat malaikat Israel disuruh nyabut. Orang misalnya namanya siapa nanti saya sebut ada yang tembakan sama nanti tersinggung misalnya siapa. Itu. Yang jelas namanya ada Agus Arab. Orang ini cabut di India. Nabi Sulaiman kira-kira ya di Palestina kira-kira. Si orang ini ternyata di dekat Nabi Sulaiman. Nah kata Nabi itu. Nabi itu kan orang hebat lah, sehingga malaikat ya kadang silaturahim kepada nabi. Israil sendiri ya kadang-kadang silaturahim kepada nabi. Silaturahim yang paling gak disukai ya silaturahimnya anak malaikat Israel. Datang ke Nabi Sulaiman sebenarnya niatnya silaturahim. Ternyata ketemu orang itu, kuagat malaikat. Waduh ini gimana? Ini? Kok saya disuruh nyabut di India ke orangnya di Palestina. Nabi Sulaiman kira-kira di kawasan Palestina di wilayah yang katanya Israel itu kaget malaikat ini katanya disuruh nyabut di India kok oh, ada di sini. Nah si kroni ini si orang yang itu melihat malaikat Israel entah kenapa kok dia bisa melihat itu. Mungkin punya kekuatan tertentu karena dekat nabi. Waged ya. Malaikat melihat dia karena janggal ya. Disuruh nyabut di India kok orangnya di Palestina. Nah, si orang ini melihat malaikat juga takut. Malaikat itu punya hawa yang luar biasa. Akhirnya bilang ke Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah tolong Pinjemin saya angin untuk saat ini juga saya bisa terbang ke India. Dipinjemin sama Nabi Sulaiman. Akhirnya orang itu sampai ke India. Terus malaikat senyum seneng dia. Wah ini sesuai protokol. Karena kan orang itu tetap di situ malah malaikat gak berani ngambil. Karena prosedurnya harus ngambil di India. Jadi kan dia tetap di, diam di situ, sebenarnya malah gak masalah. Karena gak sesuai apa? Panduan, panduannya harus di... Karena dia terbang di India, malaikat itu nyusul ya terus diambil karena sesuai apa? Saya akan memang dipesenin untuk memperkuat apa ya, nakes, teman-teman semuanya lah pasien. Tapi saya cerita dimulai dari yang seperti ini. Ini saya sengaja karena memang ya hidup itu seperti inilah. Pasti kita semua akan mengalami kematian. Cuma inginnya kita ya hidup itu ya sehat, ya, terus kalau mati itu ya, ada punya utang karena berat nanti hutan. Saya enggak tahu pokoknya itu, kalau utang pribadi itu hisapnya berat, kalau utangnya lembaga itu gimana ya, dihitung salahnya direkturnya apa itu salah karyawan yang minta naik apa, gaji saya enggak tahu, kayak utangnya Indonesia itu yang disalahkan itu menterinya apa presidennya, apa yang selalu mengajukan gaji 13, <guluh> <guluh> enggak tahu itu, karena di kitab sudah dibicarakan, yang dibicarakan itu utang-utang apa, nah singkat cerita itu, kalau ngadepin kematian atau sebenarnya yang ngadepin kehidupan juga kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyayana wa mahmatilillahi rabbil alamin. Saya bicara ilmunya kiyai. Misalnya si A ah itu sebenarnya sudah ditulis. Dia mati karena kecelakaan. Yang satu ditulis mati karena sepuh, karena tua. Yang satu mati karena tersedak. Yang satu mati karena ngelindur. Mungkin yang satu mati karena tenggelam. Laku tekun ta fi khoflatim fakashafna dafakasyafna angkal fito'aka fa basurukal yaum ahadid.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 kamu bayangkan musibah yang lebih ekstrim Kamu akan tahu yang kamu alami itu Yang kamu alami itu ringan sekali Ringan seringan-ringannya Saya beri contoh ya Kalau Anda belajar Misalnya orang ahli meteor Ahli apal, ahli perbintangan Ketakutannya pasti benda langit ini jatuh Kemudian menimpa bumi Nah ketakutan yang menjadikan kematian Ya banyak Kalau baru tsunami aja ya orang takutnya akan tsunami Nanti kalau ada kematian gempa ya takutnya gempa Kalau temanya COVID ya takutnya COVID Terus kalau ada tetangga mati karena ngelindur Ya baru gue gernak turun hati-hati Kalau mati mati ngelindur nah, Masalahnya kan kita gak tahu Gak tahunya itu ya, tadi, Takutnya COVID ternyata catatannya itu mati Kecelakaan Takutnya kecelakaan ternyata matinya itu ngelindur Kan kita tidak pernah tahu Dari gak pernah tahu itu kemudian Agama datang dengan anjuran Sudahlah kamu tawakal bahwa semua urusan kamu di tangan Allah Subhanahu wa wa nusuki alamin la ibadah kita, salat kita, hidup kita, mati kita semua di tangan Allah Subhanahu wa Sehingga dengan berpikir begini ini melihat COVID itu ya kayak melihat potensi kematian yang lain kayak karena gempa, likuifaksi, kecelakaan, karena ngelindur, karena macam-macam.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 Belum sistem Bumi sendiri, wafil arti kita, omu Bumi sendiri itu berupa lempengan-lempengan. Setiap saat itu potensinya geser sekali, geser ya, jadi gempa itu. Terus belum benda langit, yang potensinya juga jatuh, sekali jatuh ya, habis. Jadi yang kita ini dikepung sekian potensi yang bisa menghancurkan kita. Tapi nyatanya, mulai Nabi Adam sampai sekarang tuh ada kehidupan, ada khayal sing Joko uben, payur, habi. Mungkin semis, payur, habi, omboh, kepingin boraro. Macam-macam lah. Tapi yang jelas itu Wong dikepung kematian Koyok hayalnya masih tinggi Tapi ini saya cerita Supaya orang Indonesia itu ngerti lah Bahwa yang ngepung kita itu tidak hanya COVID Tak ada datil asbab Buwal mautawakidu Sebab kematian bisa macam-macam Tapi kesimpulannya tetap saja namanya mati Islam itu mengajarkan Kamu harus banyak ingat mati Tapi uniknya Islam itu menyuruh ingat mati Itu disuruh justru semangat hidup karena kita butuh bekal gitu. jadi kalau kamu ingat mati itu jangan terus loyo, terus nunggu tegir mati itu tidak malah disuruh semangat. Nah tenaga medis semangat mengobati pasien, yang pasien juga semangat apa? Men-support dirinya supaya punya keberanian hidup, dorong Jawa nunggu nih anak, nunggu nih putu. Kalau saya sebagai kia kiai kiai ya nunggu di santri, nunggu nih umat. Jadi ingat mati itu justru dengan cara mencintai, gitu. karena hidup ini adalah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 jadi, badai itu gampang sekali mudah sekali, karena agama ini yurid tubuh atau fibromyalgia, strawala yurid tubi kumul, meskipun agama ini mudah, bukan sulit.